bawa latihan ngaji, bawa ngerti ini jenis kalah muslimah jubil binilang ini, satu hatu sufiyah satu hatu sufiyah terus yang masih masyur lagi itu apel khasimal juna itu, namun ridhan mulai jadi lain dan itu menjadi sebabnya dia jadi wali besar, memang sama wiridhan terus mesti astaghurabu, dan wali-wali itu punya kalimat, yang lewat kalimat itu menunjukkan betapa makabanya sama Allah itu luar biasa Abu Yazid al-Bustomi yang terkenal itu sama banyak orang namanya Bustom al itu kalau wiridhan itu Ya Allah, ada bika ma'al khaufi minka, faqifa farohi bika ma'al amni minka. Jadi dia ahli Quran, beliau ahli tafsir anti tauhid. Ya Allah, kula niki wedi neraka, wedi siksa ning jenengan, tapi teng donya iki seneng. Waye mangan yo mangan. Nyatane kowe menani wedi neraka yo nggak ada satu ora ndo yo rom, ada major merek gabe. Yo warung baru. Roh mula murni makin rokok, tapi semua nikmatan dunia kita kan tetap gak mau ada yang terlewatkan. Iya, kadang bisa, tapi harus. Tujuh nih, kode ular aja, moro primer, cuy. Padahal nah tambah marum, tambah ada Tapi tetep aja, tapi jadi habis zombie. Meskipun saya takut jenengan, tetep tentunya cukup senang. Heh, Zafaro, Gigi, Kama, Alkofi, Mingkat ketika saya takut jenengan, takut siksa, takut neraka ternyata di dunia saya tetap bisa senang Fatih fa bika roh amni mingka kaya nopo senengi kula ben. ketika engkau jamin bahwa saya sudah ada-ada ketakutan lagi itu maksudnya mau ahli ahli no. kaya Mustafa kan gak jelas dari swadgotan roh nyatanya nunggunya ya senang. kula gak senang. sama yang senang. ya seneng kaya uyu gajokan uyu pian raka raka raka padahal orang jelas ahli so warga ke Raja Siswa Nauru yang enak, loh. Lagi pun Abu Yazid jadi sebabnya wali ya allah, cerah mana jenengan? Dalam ketakutan saja saya dapat nikmat, Apalagi nanti? Itu itu yang munajat. Nah, kalimat-kalimat ini yang menjadikan wali itu tambah jadian. Makanya di hikam, kitab hikam yang terkenal itu ada kalimat yang loh. Siapa? Al ibaratu kunti alatil mustamit. al ibaratu di a'ilatil mustami'is Redaksi atau ibarat itu menjadi suplemen Menjadi makanan bagi mereka yang mau menuju jalan Ke Allah subhanahu Karena lewat ibarat yang dikatakan para wali ini Kita akan mencintai Allah lagi Harus saja misalnya gini Kita bikam misalnya Lewat sanad sampai Rasulullah Ketika kita misalnya punya dosa besar sama rata-rata jadi itu Meskipun mungkin rel langsung jinora langsung mati, tapi ini kan kan bercoba. Nah, akumulasi mulai cilik ganti tua, ramari ramarian kan. Samaan saya ingin misalnya joso nang beli balak ganti saya iki, kalau dikumpul loh guys. Sak gunung semeru mus. Dan nah, misalnya watu sak mini, misalnya belok ronde itu sak gem. Nak prawanayu rong gem. Nak bujuniwongu sak, sak mus. Paling lah. Pokoknya paling joso bujuniwongu berpois. Yo dosa, so, ya yo macam-macam ngapain gede lu pahilah sasak, atau naino bopo emol, itu, minan, siapa pu wong paling cari nabi, zino pu wong tu sa nek, woi pu kipeng zino wong sa kampo, paling tu paling gede tu napi, zio an zia niya tali lata cari, kopo tongko, lu e cu wong paling cu wong pu cuneng tongko, pu wong, mana pu setan, si tara kalau nih tahu kalah setan. kan setan seneng. Eh, gak? setan. setan. seneng. Setan jangan nak cuci Wong ayu terus seneng kepikiran seneng itu sesuatu yang teronton nak tidak bisa lebih baik sampai saya ini orang nyesali orang di buju ini, berarti nendang kodok ya opo misalnya di buju, misalnya diceritanya aku kalau anak-anak larat lagi tetap setia ngelam, ngelam buju ini, buju muda buju muda wanya, nasib di buju ini masalahnya pengira nyaket aja yang menemani nasib itu dicapet eh cahaya lah, kira nombok kodok, kodok, kodok, kodok Ayo, aduh, aduh Nasib mana nasib. ada Aduh, aduh Oke, itu tugas kita, kata. Tapi oleh ibarat-ibarat itu redaksi. Nabi ngajari kita, wes Maqfilatuka, Awasa uning bahwa maqfilat jenengan tetap perlu Egede kini bang. <tuhung> <tuh> Terus nanti melek melihat menarik begini, luar ekstrim. Wa ayu kimaanil hatta nalahu juno pun la tasau gamaqfilat. Kau loyku kimaibiro, kau loyku regane biro. Oh ngati deduso seh alahno sepurane pangeran. Cek sombong yang ngati deduwe nilai yang sebanding be maqfilat. Aku selalu dusane uang ras sebanding be maqfilat. Akhirnya okay. lewat kalimat ini berapa juta orang yang para pendosa yang tetap ingin tobat karena dijamin oleh ibarat Tadi bahwa makbira Tuhan lebih jem Sebentar Ibarat ini suplemen bagi mereka yang mau menuju tuhan tuh. Karena kita bisa tobat lewat ibaratnya para ulama Ada lagi misalnya Nabi Dawah Inna wohaya balutaw batal abdi malam lukor Awalnya saya nompo tobat asal orang kelar kelar mati. Berapa juta orang yang kita tobatkan, mulai preman macam-macam, Mergo kita kandani asal orang mati tobat bisa ditong. Ini jadi energi yang ilahi umin.